Ada oh, rame ke atas, Anjir. Yang lain ke atas, gua ke bawah. Ah, settingannya cuma sih belum bener. Harus sambil di Dino ini, mon. katain lu. Mau beli bensin soalnya. Tidak ada bensin di motor. Nyender nyender, Enggak ah, ada standar samping nekat San Mori ya ini. Enggak ada standar samping nekat San Mori, Cuk. Jadinya ya nyender, Gak tahu nanti di sana nyender di motornya siapa enggak tahu. Bodoh amat. Kuy rame juga, Cuk. Sampai masih agak sedih. Besok nyoba, San Mori bawa boneka Tapi boneka caki kalau ada mah Jalan boneka kayak gitu Kita ngisi bensin dulu ke bawah Isi shell Saya kurang boros, ini mah. Ada yang bilang bang arasernya udah nggak dipakai, enggak lah masih gua pakai, cuma karena cuma karena kemarin emang nggak ada timing kudanya, jadi pada mikir teh ecu arasenya udah nggak dipakai, padahal gua matiin ecu arasenya kemarin. Apa matiin timing drummenya maksudnya? Sekarang baru dinyalain lagi. Ada kepikiran sih pengen dijual yang ini Mini 5 ganti RC Mini X 50 Nitro Nitro 50 Ya, lima puluh lima ya. ya? Yeah. Dari no? Ada sempat kepikiran mau ganti RC mini X yang keluaran terbaru? Kan, Dari kalau mini ada. ada, kalau mini lima kan gak ada. Apa ya, udah nggak ada barunya gitu? Sekarang yang terbarunya, mini X buat WR 155 ya? Siap, kita maju dulu. Nyender di depan. <laughs> Jadi pengen ganti RC Mini X, cuma kemarin lihat-lihat RC Mini X lebih ribet dari RC Mini 5, kenapa? Karena RC Mini X kita harus buka fiturnya satu-satu Jadi ya, emang sih kalau RC Mini X aplikasinya gratis Cuma fiturnya itu berbayar Jadi kalau misalnya kita mau setting, kita harus beli dulu fiturnya Kayak fitur auto-turn, terus full Fuel base, dan lain-lain Kayak gitu harus kita beli sendiri Kalau RC Mini 5 enggak, RC Mini 5 lu beli aplikasi 250 ribu itu udah lengkap semua fiturnya udah kebuka semua siap enaknya pakai sel tuh gitu dapat poin anjir kemarin gue pernah isi nitro plus 100 dapat poin 1000 anjir gue kaget tuh poin gua perasaan baru 300 lihat dia udah 1300 anjir <laughs> langsung gue tukerin bensin lah gua tukerin pakai beli ini nitro lagi jadi gitu kita balik lagi ke pembahasan itu tadi jadi ada kepikiran kak tadinya tuh pengen ganti Mini X arah RC RC Mini X yang keluaran terbaru. Cuma kalau RC Mini X itu harganya 5,8. Itu belum termasuk buka fitur-fiturnya. Kalau misalnya RC Mini 5 kan paling sama harganya 5 jutaan gitulah. 5 jutaan. Tapi lu beli aplikasinya 250.000. Itu kemarin gua beli aplikasinya 250.000. 250 ribu itu udah kebuka semua fiturnya, jadi lu tinggal pake gitu, nggak perlu buka ini itu. Nah, kalau RC Mini X aplikasinya gratis, tapi kalau lu mau setting, itu kan otomatis lu perlu fitur Fuel Base, terus pokoknya fitur-fitur lainnya lah buat setting ecunya. Nah, itu fitur-fitur itu tuh lu harus unlock dia, lu harus upgrade dan upgrade-nya tuh berbayar. Emang sih lu dikasih trial, cuma trialnya cuma bersehari doang. Beres sehari udah, settingan ecu lu kembali ke bawaan pabrik lagi Jadi trialnya cuma satu hari doang, lu cuma bisa buat nyobain fiturnya doang Kalau lu mau setting lu harus beli Makanya hitung-hitung keluar banyak aja kalau mini X mah, RC mini X lu beli ecunya sekarang 5,5 5,5 lebih lah, 5,8 Terus gue li liat-liat kemarin kalau mau ngebuka fiturnya semua itu ya Semua fiturnya itu habis-habis 2,7 juta kalau nggak salah Itu semua fitur kalau lu mau buka Tapi kalau lu buka yang penting-penting mah ya Habis-habis satu -habis juta lebih tetap Misalnya lu harus buka fitur-fitur yang penting yang buat nyeting ya Habis-habis sejuta lebih juga Sama aja gitu baik keluar double lagi kalau pakai Mini X Mending sekalian lu beli RC Super anjir Super atau nggak Pro 7 juta, 8 juta, ya kan? tapi gak tahu juga sih kalau RC Super mah, sistemnya sama kayak RC Mini X nggak? makanya gua pikir dua kali lagi anjir mau ganti Mini X, ah, keluar duitnya double aja buat beli aja sama buat beli fiturnya. makanya udahlah pakai Mini 5 aja dulu. karena ya gue penasaran juga kan, gua pengen sekalian bikin konten juga araser kalau beli RC Mini X kan belum masih jarang tuh yang bikin kontennya arah buat gua 155 makanya ya pengen cuma nggak jadi ya, nanti aja kayak eh, malas aja pakai motor kalau settingan ecunya kayak belum benar kayak gini cuma ya mau gimana lagi anjir gua udah lama enggak Sanmori pakai motor ini yang lain pada mana? Kita pada duluan Terus nungguin siapa? Oh? Nungguin siapa? Apa? Nungguin siapa? Nggak ada nungguin siapa-siapa Orang, Orang tadi cuma gitu, ngetengin paus Parah anjir, yang lain udah duluan Kita ditinggalin Hah? Uh, Itu ada di situ Yang sebelum hot air, sebelah hotel Atau ini Kemarin habis ganti magnet standar, apa, apa? gak jelas aja. Ya, aja. <laughs> jadi, kemarin habis ganti magnet standar, aja. jadi magnet standarnya WR tuh beratnya 2 kilo, 2 kilo lebih dikit. Kalau jadi ya, ngaruhnya kayak gitu, ngaruhnya ke RPM mesin tuh tu, naik turunnya jadi berat, naiknya berat turunnya lama tuh. Oh. Beda sama magnet bubutan yang kemarin. Kalau magnet bubutan yang satunya itu, bobotnya cuma 900, 900 gram, jadi bayangin 900 sama 2 kilo jauh. Co. Jadi, kalau pakai yang 900 magnetnya, naik turun RPM-nya jadi lebih enteng. Naiknya enteng turunnya langsung turun gitu. Jadi, kalau digeber naiknya cepet pas turunnya langsung turun nggak lambat kayak nggak gitu. Jadi, kalau buat engine brake tuh lebih enak. Magnet ringan gitu kan? Kalau engine brake kan tutup gas. Kalau magnet standar dia nggak langsung turun kan apa rpm mesinnya? Dia masih proses dulu turun. Kalau kita tutup gas, kalau magnet bubutan kita tutup gas langsung rpm mesin turun spontan. kenal potku main musik. Ding ding, ting ting Ah nggak ada musiknya nggak bisa main musik. Ding ding, der. dring dring dring dring ini kok enggak ada enggak bisa main drum band oh, <laughs> E-nya ganti bos. Oh ya lupa ini masih di ijo -e karbu goblok. Ini mah ganti jet, lah. Oh, ini udah bawaan jet, bos. Oh, beda aduh. <tuh> Mana ini cuma enaknya kalau magnet standar tuh apa magnet standar tuh tenaga atas lu ada terus gitu nggak habis-habis cuma emang akselerasinya berat dari bawah ke atas tuh berat terus enaknya kalau magnet ringan akselerasi lu itu dari bawah ke atas tuh enteng gitu cepat naiknya cuma nanti tenaga atasnya lu ya nggak nggak ini apa udah keburu habis gitu jadi naga atasnya udah sebatas gitu doang kalau magnet ringan mah. Jadi intinya mah kalau magnet standar galak buat putaran atas, kalau magnet ringan galak buat putaran bawah. Buat stop and go gitu, bukan tutup gas. Buat akselerasi lebih enak, lebih enteng. Makanya ini kemarin iseng doang nyobain magnet standar. Nanti baru kita cabut, ganti yang bubutan lagi. Ini orang mana? Dia yang mau ngisi bensin tapi lama cu Kita ini dulu lah Ini semalam untung gue cuci anjir Lama Dia yang mau isi bensin dia yang lama cu Untung semalam gue cuci anjir eh, Ya semalam sih Beres ya, dari itu langsung gue cuci nggak gak san Mori, Cuma mager juga gitu Karena belum ada standar samping Standar samping baru dibenerin kemarin Dibenerin langsung di -chat lagi Biar rapi akhirnya gue baru san mori lagi pakai motor ini. Dari sekian lama, dari setelah apa? Setelah sekian lama gitu. Deden Kayaknya lebih enak suara drum benang ini daripada yang kemarin. Dekalnya semua masih mulus, Cuk. Soalnya ini dekal baru, dekal baru. Baru dipakai berapa hari langsung motor masuk di bengkel. Dan baru beres sekarang. Tuh, warna velg aja masih baru anjir. Warna velg semua masih mengkilat, cuma emang bagian rangka ini banyak yang lecet-lecet nih. Ini terus, bagian ininya juga banyak yang lecet-lecet. Kalau knalpotnya potnya, gue pake kalah performance. Gue senang knalpotnya karena suaranya adem, ngebas gitu, gak cempreng. Terus, ketarikan juga lebih enak karena gue waktu habis borak tuh. Gue pake Roket tempat standar, Norifumi Roket tempat standar Tenaga nge-post Pas gue pake ini baru enak Pas di Dino juga hasilnya beda Nalput ini sama Norifumi Roket 4 Selisih 2-3 HP kalo Eh 3 horsepower Selisih 3 power Ini di, di atas Selisih ini 3 horsepower di atas Norifumi Kemarin Suaranya enak juga kan Oke magnet sender berat nggak bisa geber-geber gitu. Motor ganteng-ganteng di dorong anjir. Ngerokok lah Kita ya. roasting motornya anjir. pas pasuk nggak ada prnya kayaknya ah Hah? lurus ah harus beli interkom ini mah supaya nggak haehaehaeh cuma nanti kalau gua beli interkom satu yang lain gak pakai interkom sama aja bohong Ini cuma buat denger musik doang Jadi ya San Mori di Bandung mah kayak gini doang Cuma sekarang mah udah agak, agak sepi Dulu waktu masih zaman zamannya Doni Salmanan tuh rame anjir Sampai McD tuh penuh ya. Pada parkir di McD semua Cuma sekarang sepi ya Sejak Doni Salmanan masuk Abang Doni Salmanan masih Masuk penjara akhirnya Tambah sepi gue harus parkir di luar cok buat nyender di dalam mau nyender di mana anjir kakak bisa nyender <SILENCIO> water aja anjir gue parkir sendiri gara kira ga ada standart eh. bodo amat lah anjir <SILENCIO> cuma kayak orang gabut anjir Si orang gabut, orang mah duduk kita muter sana muter sini. Ibu bos gimana bos? Hari hari ini bos? Antuk, antuk. Sule malas ya? Oh banget. Cuma telepon, nanti. Bangkinya <laughs> ditelepon berapa kali? Telepon dia, cuma jawab dia doang. Yang telepon nggak ada anjing hah? Yang telepon orangnya kemana? Nggak tahu, katanya ngumpul sama nggak tahu. Soalnya nanti waktu mobil gue belum sampai tuh. Nama -nama lihat ya itu. itu, lihat itu, itu. sosok-sokan pake mungkia anjing tuh mau perjigianya nggak bisa anjing tuh kenang nggak itu? kenang, depan teman saya oh, tuh ruangan saya sosok pakai motor nggak ada lampu depan anjing itu ada ya? siapa sih itu anjing? kok oh, kira yang serius jaketnya Dirti -Dirt Eros lagi Malu-maluin Dirti Eros uh, <laughs> kok Anjing lah Tuh lihat di muka itu Tuh, tuh, tuh, tuh. tuh lihat di muka itu Anjir setelah sekian lama gue baru pakai helm ini lagi anjir Helmnya gue simpan simpan doang ini Gak gue pakai pakai Tadinya mau gue jual Cuma gue pikir lagi ya sayang-sayang-jual sayang, sayang, -sayang kalau dijual gua pakai sendiri lah Udah gue ripen ya kan Cuma ya kalau mau ada yang mau beli ya Ada yang mau tawar ya silahkan Harga cocok lepas kalau harganya cocok tapi ya selama belum ada yang nawar ya gua pakai dulu lah. tadinya gua sipet-sipet doang aja Bogor baru gua pakai lagi ini motor parkirnya VVIP yang lain pada parkir di sana gua pada parkir sini aja. sekarang kita mau jalan dulu bikin video Ada mau ngelihat Scorpio modif? Ya, Gua lihat ini ada Scorpio modif Nih, hai, modif sil hai, eh silinder, hai, hai, hai, hai, hai, hai, 700, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Cuma mesinnya udah di-board up 700cc Dibikin jadi 2 silinder Kece kan, anjir Scorpio modif Yamaha Scorpio jarangnya ada yang punya, bahkan gak ada cuma, cuma satu di dunia Yamaha Scorpio modif rally Kapan lagi ya kan Ini habis nggak tahu, habis puluhan juta kayaknya Modif Scorpio kayak gini Modif tampilannya aja udah habis berapa juta cum Berapa puluh juta Belum mesinnya lagi Mesinnya dibikin dua silinder Jadi 700 cc Habis dapat motor kayaknya satu Motor 250 Lebih kayaknya Jarang nggak ada yang punya cem Yamaha Scorpio Z 700 cc Modif rally Anjay Habis ini gue dicoret Anjingnya diri orang beli motor malah-malah dikatain skok dia mau dimain merah putih semua aku cewek pake R6, lah gua mau pake aja kaku dia kaku dia mau belok mau belok kaku coba kebiasaan bawa super motor di turun oke jadi kaku aja. kiri atau kanan ini kemana gak tau ha? di depan kameramennya di belakang kameramennya di belakang yang mau di videoin dari depan lanjut main berjalan om om, geber sekali om ha? geber <tuh> aing ditinggal gece motor ayong mana anjir? iya ke DHA juga? ke DH juga? kelain dulu ada pot kita lihat mana nih motor jalan kayaknya gila macetnya ini macet di Cempelas ini mah Cocok man pakai ini ketimbang Aero kayaknya. Badannya cocok bodoh kayaknya Awak apa? Perawakan badannya deh. Lebar jadi cocok sama motor ya. Kalau yang pakai kalau apa? apa? Kalau yang pakai motor ini terus badannya kecil mah Kayak tenggelam sama motor